Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali untuk keluarga Konoha semuanya Kita lihat persahabat yang diposting oleh ka It's B30 Mengunggah video Rudy Salim nih persahabat ya Mama Rudy Salim, podcast bareng Mas Anang Hermansyah Ini menceritakan persahabat ya rahasia Rudi Salim ini menghasilkan ratusan miliar barang Raffi Ahmad Dedi Gorbizer dan Rizky Billar tuh idola kesayangan kita persahabat yang membuat kita bangga Alhamdulillahnya Leslar ini bakal membuat Leslar waterpark Leslar Tour, Leslar dan Leslar lainnya persahabat yang akan tentunya dibuat Masya Allah, bikin bangga banget ya Mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan, dan dilancarkan Apapun niat yang akan tentunya dilaksanakan Oleh idola kesangan kita yang berkolaborasi bersama Rudy Salim Masya Allah banget ya Ini kebanggaan dan kebahagiaan untuk kita semuanya Doakan, support, dan dukung yang terbaik Hingga banyak persahabat yang komentar dan tanggapan yang positif dari sahabat Leslar dari akun Rusdi Skorana 82 mengatakan, Masya Allah, Amin, Ya Rabbal Alamin, semoga dipermudah dan diperlancar segala urusannya dan segera terrealisasi semua yang diimpikan. Amin, kita hanya bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik nih untuk idola kita. Kemudian persahabat vitamin pun kita dapatkan, dari postingannya Bunda Lesti dan Papa Bilar kali ini mengunggah sebuah postingan foto lucu Abang Fatih Aduh ini cute banget ya dan sangat menggemaskan. Alhamdulillah Abang L terlihat bersahabat oh ya sudah bisa duduk Masya Allah Kita bahagia sekali ya melihat postingan ini dan Salvok kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Masya Allah, Tabarakallah, itu bersahabat luar biasa Dan ada komentar juga yang diberikan oleh Papa Bilar Ini juga komentar yang sangat luar biasa ya Diperhatikan dan disimak kalimat komentar yang dituliskan oleh Papa Bilar Masya Allah, Alhamdulillah Jadi ajaran pertama Papa yang berhasil diserap abang selanjutnya papa ajarin renang ya katanya tuh, masya Allah. Dan kita lihat juga nih ajaran papanya pertama yang berhasil itu duduk. Wow, ternyata ajaran papahnya nih yang pertama itu adalah duduk bersabat ya dan berhasil diserap oleh abang Fatih yang memang luar biasa nih abang El Pinter anak shaleh mudah-mudah bersahabatnya selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak sekali juga nih tanggapan hingga respon yang diberikan oleh leslar lovers dari leslar al-fatih mengatakan ponakan gua dah bisa duduk aduh lucu banget ya dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Instagram seberting and Leslar Masya Allah nah bentar lagi bisa hari ini, aduh Masya Allah banget ya pokoknya bahagia dan happy banget pokoknya idola kesengan kita Selalu menyuguhkan vitamin-vitamin yang semakin membuat kita semangat Yuk sama-sama tetap kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita Selanjutnya persahabat disimak juga fashionnya Abang El Sudah muncul nih fashion yang dipakai oleh Abang Fatih kali ini Ini bukan main Outfit yang dipakai oleh Abang L ini guci semuanya, persahabat. Dimulai, persahabat, kita dari sepatunya Abang Fatih, merek Fendi. dibanderol seharga Rp 3.947.491. Wow, dan untuk bajunya dipersahabat persahabat, ya mahal sekali. Rp 8.333.593. Dan untuk rompinya, persahabat, ya Rp rupiah. Dan untuk topi nih persahabat Dibanderol 4.312.999 rupiah Wow harga yang sangat fantastis Topinya Abang Fatih aja 4 jutaan Melebihi harga sepatunya tuh luar biasa Doakan yang terbaik ya Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat Selalu diberikan kemudahan apapun segala urusannya Selanjutnya persahabat Disimak juga di Kak Uyamung ini terbaru Uya Mungsi persahabat yang mengunggah video lagi di Bali, wow. Salah satu tim Leicester Entertainment sudah pulang kampung ke Bali bersahabat ya, Balines, kata Kak Uya Mungsi dan kita salvok ya kalimat komentar yang diberikan dari akun Aisyah Sara9new mengatakan pasti kamu Mung lagi kangen sama ayangnya katanya itu ada juga tanggapan yang bilang. Bang, kamu full calm. Semoga Leslar dan tim Yusul Mana tahu kumpul sama Sania di Bali Amin tuh, berharap banget ya Pastinya sih ada kejutan yang akan kita dapatkan dari idola kita Jangan kemana-mana mana persahabat, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh